area fokus dari uh, TU Enhoven jadi mungkin sekilas seperti itu gambaran an, uh, tentang kota dan kampus dari TU mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan dan mungkin sekarang aku mau sedikit sharing tentang uh, bagaimana uh, kehidupan di Belanda, terutama dari uh, apa yang sudah aku alamin uh, jadi mungkin ini disclaimer mungkin tidak semuanya akan seperti ini atau sama seperti ini jadi ini hanya spesifik apa yang saya rasakan di Amsterdam dan bisa jadi ini berbeda kalau kuliah di kota-kota lainnya gitu tapi terjadikan ya, di Belanda gitu jadi waktu pertama kali aku sebelum berangkat ke Belanda yang aku bayangkan adalah Oh nanti di sana tuh bakal banyak nih mahasiswa uh, Indonesia yang uh, berkuliah di sana. Lalu uh, dalam bayangan aku juga oh bakal banyak nih uh, international student yang ada di Eindhoven yang jadi uh, bakal cukup multikultural, cukup uh, diverse, cukup beragam. Jadi sebelum berangkat ini yang ada uh, dalam bayangan gitu. Nanti oh nanti di Eindhoven bakal ini bakal banyak dapat pengalaman baru dengan mahasiswa internasional dan banyak ketemu teman mahasiswa Indonesia juga. Namun kenyataannya, waktu di Enovon, waktu aku sampai di sana, jumlah mahasiswa Indonesia-nya sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Ehm, dibandingin kota-kota lain di Belanda, mungkin Enoven, mungkin salah satu yang nggak terlalu banyak ya, jumlah masa, mahasiswa indonesia yang, apalagi yang sejurusan atau seangkatan. Gitu. Waktu itu kebetulan mungkin yang studi S2 itu sekitar, Uh, yang bareng sama aku mungkin hampir 10 ya 10 orang, uh, atau bahkan kurang dari 10 gitu. Jadi, sebenarnya tidak terlalu banyak kalau dibandingin sama kota-kota uh, lainnya. Lalu, khusus waktu itu, untuk di jurusan aku memang masih banyak mahasiswanya yang uh, berkoordinasi negara, dia ceto, emang orang Belanda asli. Jadi, jumlah mahasiswa internasional waktu itu masih tidak terlalu banyak, ya. Kalau di jurusan aku waktu itu di innovation management. Jadi uh, tentu ini menjadi tantangan sendiri ketika waktu itu aku sampai di sana dan mendapatkan semacam culture shock ya mungkin um, karena teman orang Indonesia nya nggak terlalu banyak dan teman internasionalnya sebenarnya nggak terlalu diverse dan biasanya kalau nggak terlalu diverse itu um, mungkin orang Belandanya tuh jadi juga lebih senang berkumpul sama orang Belanda juga gitu karena ya ya sama aja ya mungkin kalau kayak kita di sini Uh, kuliah lebih banyak orang Indonesia, lalu ada satu dua orang mahasiswa exchange yang masuk ke kampus kita. Mungkin lebih susah untuk uh, berbaur ya, karena uh, mungkin ya ada faktor masalah beda beda uh, culture dan sebagainya. Mungkin akan beda kalau banyak mahasiswa internasional di mana mereka semua uh, merantau, semua jadi lebih bisa sering berbaur gitu. Lalu dari sisi akademisnya. Jadi, mungkin yang ini enggak kembali lagi. Ini mungkin berbeda ya dengan kampus-kampus lain. Ini biasanya di kampus uh, teknologi atau engineering. Itu, itu kita memakai sistemnya quarter. Kalau di Indonesia, mungkin umumnya semester ya. Jadi, kalau quarter ini uh, satu semester itu dipecah dua. Jadi, ada dua. Jadi, ada dalam satu semester tuh ada satu. Ada dua quarter, dan biasanya kuliahnya itu sistemnya per quarter gitu. Jadi, um, berbeda ya sama ya, di Indonesia di mana satu semester itu bisa terdiri dari 5 sampai 6 mata kuliah. Kalau satu kuarter itu berarti cuman biasanya 3 atau 4 uh, mata kuliah. Jadi sekali kuliah itu uh, 3 sampai 4. Kelebihannya adalah um, karena kita sekali kuliah itu hanya mengambil tiga atau 4 mata kuliah itu menjadi lebih fokus sih. Kalau itu menurut pengalaman pribadi dibandingin dulu waktu di Indonesia di mana sekali Kuliah itu langsung ngambil 5 atau 6 mata kuliah ketika jadi lebih sedikit, cuman tiga atau empat itu bisa jadi lebih dalam dan lebih fokus terhadap mata kuliah yang diambil. Cuman kekurangannya karena karena di sistem korenti dipendekin jadi cuman tiga bulan, jadi mata kuliah yang biasanya mungkin dari 5 atau 6 bulan itu jadi cuman tiga bulan, jadi materinya tuh bisa biasanya lebih dipadatin dan kita dituntut untuk bisa lebih cepat dalam Uh, proses belajarnya, jadi cepat untuk uh, um, memahami konsep-konsep yang uh, diajarkan, jadi secara waktu lebih uh, dibu dituntut untuk cepat lalu uh, satu hal yang saya rasakan waktu di uh, perkuliahan di sana yaitu yang salah satu yang bagusnya dari kuliah di sini adalah uh, penilaiannya sangat objektif, jadi kita benar-benar dikasih tahu setiap assignment, setiap exam atau ujian itu uh, borang penilainya seperti apa dan sudah jelas bagaimana cara mendapatkan uh, nilai maksimal atau bagaimana cara mendapatkan nilai 10, 9 itu sudah ada kriterianya. Seperti apa dan itu sangat jelas dan ketika kita mendapatkan nilai kita juga bakal dapat alasannya kenapa, kenapa nilai kita uh, segini gitu. Dan itu semuanya jelas, dan kalaupun kita tidak setuju, ada yang merasa kita uh, sepertinya berhak mendapatkan nilai lebih, itu mereka sangat terbuka untuk um, berdiskusi, jadi kita bisa minta waktu. Biasanya mereka otomatis sudah punya menyediakan slot waktu setiap selesai exam atau assignment itu ada slot waktu untuk bagi yang ingin uh, diskusi soal nilai, dan di sana mereka sangat terbuka. Uh, untuk diskusi dan kita bisa mengajukan misalkan argumen mengapa seharusnya kita mendapatkan uh, nilai lebih dan itu terjadi Dan dan sudah ter, dan sudah terbukti bahwa bisa aja kita dengan berdiskusi tersebut bisa memperbaiki nilai kita Karena kita bisa memberikan argumen yang logis dan uh, dosennya pun merasa oh ya benar juga bisa ditambah Tapi bisa juga sebaliknya kalau dari sesi diskusi tersebut malah tambah kelihatan kalau sebenarnya kita seharusnya mendapatkan nilai yang lebih kurang, itu juga bisa dikurangin. Jadi, emang kita kalau mau diskusi harus benar-benar uh, yakin juga gitu kalau emang kita layak untuk mendapatkan nilai yang lebih. Atau kalau tidak mau bahas soal nilai juga bisa lebih ke arah minta feedback seperti apa yang bisa kita improve atau apa yang bisa kita lakukan lebih baik lagi, itu juga sangat terbuka. Jadi, uh, sangat baik sih karena itu kan feedback adalah salah satu hal yang penting ketika kita uh, belajar ya. Jadi mereka menyediakan waktu itu dan sangat membantu. Lalu um, di sana itu yang aku rasakan adalah tujuan dari pendidikannya adalah untuk melatih kemampuan berpikir. Jadi salah satu perbedaan yang ku rasakan adalah ketika kita di kelas itu kita lebih dituntut untuk uh, berdiskusi. Jadi bukan hanya dosennya yang uh, menyampaikan, tapi lebih banyak sesi-sesi diskusinya, dan dan mahasiswa itu lebih dituntut untuk um, memberikan pendapatnya ketika dalam kelas. gitu. Jadi, biasanya yang kelas yang kurang baik itu adalah yang uh, diam, yang tidak ada yang mengangkat tangan, tidak ada yang berpendapat, itu biasanya yang kurang baik. Dan biasanya dosen akan selalu mendorong mahasiswanya untuk uh, mengangkat tangannya, untuk memberikan pendapatnya. Dan sangat tidak masalah kalau kita memiliki pendapat yang berbeda dengan dosen dan itu sangat di, uh, sangat dianjurkan untuk, uh, apa -apa untuk berbeda pendapat asalkan kita bisa memberikan alasannya, asalkan kita bisa memberikan argumen dan itu biasanya kelas yang baik dan yang seru adalah yang terjadi diskusi antara uh, dosen dan mahasiswa ataupun sesama uh, mahasiswanya. Jadi mungkin uh, bagi seperti aku yang dulu mungkin kurang begitu percaya diri ya mungkin dalam kelas untuk um, berbicara, jadi mungkin di situ aku belajar untuk lebih uh, berani uh, menyampaikan pendapat atau opini uh, di kelas gitu. Jadi mungkin itu salah satu yang bisa diperhatikan juga ketika nanti berada di kelas. Lalu... Kalau aku simpulkan dari dua tadi yang dibahas adalah tantangan dua terbesar yang mungkin aku secara pribadi rasakan ketika di sana adalah pertama, loneliness atau kesepian yang dikarenakan tadi ya, yang mahasiswa indonesia sebenarnya tidak terlalu banyak, lalu untuk berbaur dengan mahasiswa lainnya itu lebih sulit karena lebih banyak dominan uh, warga lokal atau mahasiswa lokal gitu, dan ditambah uh, tadi. Uh, tuntutan akademis yang sedikit berbeda, yang dimana penilaiannya lebih objektif, dimana kita lebih dituntut untuk memberikan uh, pendapat, dan sistem quarter yang membuat kita harus lebih uh, cepat ya, pace-nya dalam belajar gitu lalu bagaimana waktu itu aku menyikapi uh, dua tantangan ini jadi untuk masalah loneliness terutama uh, tetap Walaupun mahasiswa Indonesia tidak terlalu banyak, waktu itu aku tetap mencoba untuk mencari komunitas-komunitas orang Indonesia di Belanda. Dan itu sebenarnya lumayan banyak ya. Selain mungkin yang paling umum itu ada persatuan pelajarnya. Di situ mungkin lebih banyak bisa bertemu sama orang Indonesia karena itu nggak cuma mahasiswa yang ada di Taiwan tapi juga di kampus-kampus lainnya yang di Enhoven. Dan dari semua jenjang ya, dari bachelor sampai PhD lalu uh, juga mengikuti komunitas uh, olahraga atau hobi-hobi lainnya dulu tuh di Enoven ada komunitas angklung uh, yang cukup sudah besar cuman akhirnya vakum karena pen, ininya pengurusnya sudah sudah sibuk dengan uh, ininya pekerjaannya jadi uh, sudah tidak ada lagi tapi memang komunitas-komunitas hobi itu juga uh, bisa ditemukan di Belanda dan saya rasa di kota-kota lain juga banyak gitu. Lalu mungkin bagi aku pribadi karena seorang Muslim di sana juga ada komunitas Muslim dan ini nggak ter gak cuman hanya mahasiswa ya. Jadi banyak yang memang sudah tinggal di sana, sudah bekerja di sana. Lalu kalau dulu sebelum pandemi, kalau Idul Adha atau Idul Fitri biasanya kan Lebaran bersama dan biasanya juga ada pengajian setiap dua minggu sekali atau sebulan sekali gitu, jadi uh, mungkin jangan hanya diam di rumah sebaiknya, jadi coba untuk mencari komunitas-komunitas uh, lainnya. Lalu walaupun sangat sulit ya untuk uh, bergaul, kalau untuk aku pribadi ya untuk bergaul dengan mahasiswa internasional, tetap juga uh, mencoba untuk mendorong uh, agar bisa berkenal sama yang lain gitu. Jadi jangan karena kita merasa minoritas, kita nggak mau bergaul, tapi coba untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada gitu. Biasanya kalau di kampusku ada eh, kegiatan untuk mahasiswa internasional, walaupun jumlahnya nggak banyak, eh, mungkin nggak nyampe 10 ya, seperti foto yang paling kanan, tapi tetap ada. Jadi kalau ada kesempatan, coba diikuti aja. Dan di TU Hoven sendiri juga banyak klub-klub mahasiswa seperti klub robotik, klub fotografi, klub, eh, lain-lainnya, jadi itu bisa menjadi eh, wadah juga untuk eh, kita bisa bergaul dengan mahasiswa internasional lainnya. Lalu untuk eh, pribadi, waktu itu eh, salah satu saranku mungkin agar tidak merasa lonely dan bisa tidak terlalu stres ya, kita juga harus menyibukkan diri dengan hobi misalkan eh, kalau aku sendiri suka fotografi atau suka videografi, lalu kebetulan teman-temanku juga suka masak-masak eh, dan tentu jangan lupa juga untuk menjadi, meluangkan waktu untuk mengeksplor atau jalan-jalan di sekitar karena itu kesempatan yang sangat eh, cukup eh, ba bagus ya untuk kita bisa mengenal negara-negara lain gitu. Jadi dulu sih kalau aku time management-nya dari seminggu itu selalu meluangkan satu hari di mana aku enggak menyentuh sekali apapun tentang akademis kalau emang tidak urgent ya biasanya hari Sabtu jadi hari Sabtu itu selalu aku kosongin lalu hari Minggunya biasanya setengah hari uh, untuk tetap apa mengejarkan pekerjaan-pekerjaan akademis lalu setengah harinya untuk istirahat atau melakukan hal-hal lain gitu jadi uh, time management juga sangat diperlukan, gitu, ketika kita berkuliah di sana, dan tidak harus selalu yang setiap hari uh, belajar terus. Karena itu, nanti kita bisa over ini ya, overwork, dan bakal lelah juga secara mental, gitu. Jadi, sangat penting untuk menyediakan waktu, untuk bisa refreshing, dan sebagainya. Lalu, uh, walaupun tadi mungkin tuntutan akademisnya lumayan cukup uh, menantang. Uh, yang aku rasakan adalah di sana kita juga diberikan fasilitas agar kita bisa uh, sukses dalam um, menyelesaikan uh, studi kita gitu. Pertama yang aku rasakan kelas di sana sangat uh, terstruktur dan terorganisir ya, jadi kita menggunakan uh, online, semacam online model gitu. Mungkin di sini juga udah banyak yang menggunakan ya, kalau di, di Indonesia juga. Jadi, dan di sana tuh sangat uh, bergantung terhadap online sistem ini, jadi semua assignment, semua jadwal-jadwal dan materi-materi itu selalu di update di uh, platform online ini dan biasanya mereka itu dalam misalkan dalam satu quarter itu sudah jelas tanggal-tanggal uh, misalkan tanggal ujiannya, tanggal deadline assignment-nya, dan kelasnya, kelasnya udah jelas setiap minggu akan bahas apa, jadi sudah ada jadwal segalanya, jadi kita juga bisa planning sebenarnya kapan mau belajar untuk exam, kapan mau mengejarkan assignment dan sebagainya, dan di sana tuh tidak ada mungkin istilahnya kalau di sini kayak kuis dadakan ya, jadi tidak ada yang kejutan gitu, semuanya sudah jelas, dan sudah di um, sudah tertaruh dalam website segala jadwal dan segala hal-hal yang diperlukan untuk bisa lulus kelas tersebut gitu, lalu Um, seperti yang tadi aku sudah sempat singgung di sana, dosennya sebenarnya sangat terbuka ya kalau kita ingin diskusi. Um, jadi uh, ini salah satu contoh email dari salah satu dosen ya yang dia setelah itu memberikan kesempatan untuk kita melakukan um, inspeksi. Uh, jadi kalau kita mau diskusi nilai dan sebagainya itu bisa juga di sini. Lalu hal lainnya di sana fasilitasnya sangat secara fisik itu secara sangat mendukung ya dari uh, tempat untuk belajar, perpustakaannya, internetnya, uh, akses terhadap buku-buku uh, dan uh, riset atau artikel ilmiah juga sangat uh, mendukung ya. Lalu mungkin sedikit salah uh, satu membahas salah satu tantangan ya yang cukup tersulit adalah tesis, karena uh, salah satu syarat menyelesaikan program master di sana adalah untuk uh, menyelesaikan tesis. Mungkin aku singkat aja uh, bahas hal-hal tesis. Jadi kalau di IUN Open sendiri, uh, pertama, kalau di Indonesia kan mungkin ada namanya pembimbing akademis ya, dia yang uh, membantu kita menyusun uh, mata kuliah-mata kuliah yang kita ingin pilih. Cuman bedanya, kalau di Indonesia mungkin pembimbing akademis itu berbeda dengan pembimbing tesis, Tapi kalau di UNOFON, itu... Mas Rizman, boleh di-unmute? Iya mikrofonnya boleh dinyalakan. Tadi ada yang... Halo, Mas Rizman. Mas Risman, mas Risman, suaranya boleh di-unmute. Iya, tadi saya mute dulu, soalnya ada yang peserta yang menyalakan mic-nya. Kemudian, ini halo, Mas Risman. Mas Risma terdengar suara saya? Oh ya, ya. kalau maaf tadi saya yeah. semuanya. Oke, okay. yeah. saya ulang lagi nih ya, uh, share sharingnya. Oke, okay. oke. Okay. Uh, sampai sini ya tadi ya. Uh, oke, okay. mungkin uh, saya ulangi lagi sedikit. Uh, jadi kalau di di biasanya kita kalau kuliah itu ada yang namanya pembimbing akademis di mana uh, dia itu bertugas untuk uh, membantu kita menyusun mata kuliah atau biasanya kita perlu persetujuan pembimbing akademis untuk uh, mata kuliah mata kuliah yang kita pilih gitu uh, bedanya mungkin waktu dulu di Indonesia dan di Belanda adalah kalau di Indonesia mungkin pembimbing akademis dan pembimbing skripsi itu uh, dua orang yang berbeda tapi waktu di TU e. itu uh, dua orang yang apa orang yang sama jadi, waktu kita sampai dan di akhir semester 1 kita akan diberikan pembimbing akademis yang dimana sebenarnya kita juga bisa memilih kita tertariknya ke ke arah mana risetnya atau ingin lebih fokus ke mana, track studinya. Biasanya di situ dikasih all list list dosen-dosen yang lebih fokus ke area tersebut. Lalu kita bisa set up meeting dengan dosen-dosen tersebut dan kalau memang cocok, biasanya uh, dia jadi pembimbing akademis dan nantinya sekaligus akan menjadi pembimbing tesis jadi pembimbing tesis itu sudah didapatkan dari tahun pertama kurang lebih sekitar akhir semester 1 atau awal semester kedua jadi dari akhir semester satu tuh kita udah mulai bisa meraba-raba bakal nanti tesisnya ke arah mana bidangnya atau uh, topik besarnya atau area risetnya bakal kemana jadi selama Kuliah dua tahun itu bisa sambil um, mengira-ngira kira-kira apa aja mata kuliah yang uh, diperlukan untuk menunjang nanti kita uh, riset. Misalkan kalau aku dulu ingin riset yang kuantitatif, uh, artinya yang lebih uh, dengan data analisis. Jadi aku ambil mata kuliah yang membantu dalam um, melakukan data analisis atau kuliah-kuliah yang memberikan pengalaman uh, misalkan coding dengan Python atau R yang berhubungan sama data analisis itu. Jadi emang kita berkesempatan untuk melakukan planning tersebut. Jadi um, tidak tidak mendadak kita baru tahu pembimbing tesis sebelum melakukan tesisnya. Jadi udah dari tahun pertama kita udah bisa mengambil ancang-ancang. Jadi mungkin itu salah satu yang bisa diperhatikan. Lalu yang kedua, di, kebetulan di jurusanku itu ada yang namanya tesis circle. Jadi, ini macam komunitas uh, mahasiswa uh, di jurusanku dan dibimbing oleh uh, salah satu dosen, dan kita di situ berdiskusi soal uh, serba-serbi tesis. Jadi, biasanya ada yang sedang tesis menceritakan progresnya, atau ada yang sudah lulus di biasanya dia datang untuk sharing-sharing, uh, atau yang baru mau tesis sedang mencari dosen bisa datang dan bertanya. Bagaimana caranya menemukan proyek tesis ya. Jadi tesis circle ini biasanya meeting diadakan sebulan sekali dan itu bisa kita manfaatkan untuk bisa mendapatkan gambaran atau gimana caranya bisa mempersiapkan tesis dengan lebih baik lagi. Dan, tapi ini mungkin tidak di semua ini ya tidak semua jurusan ini kebutuhan kalau di Taiwan di jurusan aku di departemen aku di industrial engineering. Uh, mungkin di departemen lain berbeda lagi, sistemnya. Lalu yang poin ketiga, karena Master itu sifatnya lebih seperti riset, jadi membutuhkan uh, literatur Review. Dan di TU Eindhoven sendiri, atau lebih tepatnya di jurusanku, literatur Review itu bisa di diambil sebagai uh, mata kuliah. Jadi mata kuliah, sebenarnya dia, dia dianggap uh, mata kuliah tapi tidak ada kelasnya. Jadi jadi, uh, kita dibimbing oleh pembimbing tesis untuk membangun literatur review uh, secara online aja, maksudnya tidak ada kelasnya, dan itu bisa mendapatkan uh, SKS atau ECTS yang sesetara dengan mata kuliah lainnya. gitu. Jadi, itu juga bisa dimanfaatkan untuk kita bisa membangun uh, literatur review yang uh, kuat, karena biasanya untuk proposal tesis itu membutuhkan, Uh, literatur review yang cukup baik ya uh, Walaupun tidak harus sedetail uh, ketika nanti laporan akhirnya sudah selesai Tapi setidaknya di awal kita harus bisa menunjukkan uh, Kenapa riset ini bisa bermanfaat jika dilakukan Jadi dan itu biasanya uh, lebih kelihatan di literatur reviewnya Dan bersamaan dengan introduction-nya Jadi uh, ketika tesis mungkin itu literatur review ini menjadi salah satu poin yang uh, uh, sangat harus diperhatikan ya. Lalu kalau di TNUFAN sendiri sebaik kita bisa punya pilihan ya. Project uh, tesisnya mau internal di kampus atau uh, di perusahaan. Jadi kalau di kampus itu biasanya uh, kita menggunakan, bisa kita menggunakan data sekunder yang sudah dimiliki oleh kampus atau yang sudah dimiliki dari supervisor kita, karena biasanya mereka juga punya bank data, atau kita bisa ngambil data sendiri memanfaatkan laboratorium-laboratorium yang ada di kampus. Itu biasanya yang seperti jurusan ergonomi atau yang menentukan responden, itu banyak sekali laboratorium di kampus yang mendukung itu. Lalu ada juga yang memilih untuk proyek di perusahaan, jadi kita semacam intern di perusahaan tersebut, dan kita mencoba untuk uh, menyelesaikan salah satu problem yang mereka hadapi sambil juga riset. Nah, tapi mungkin di sini juga lebih tricky ya kalau di perusahaan karena stakeholdernya selain supervisor tesis kita, ada juga supervisor di perusahaan. Jadi gimana kita bisa membalance uh, kemauan antara kedua stakeholder ini dan itu biasanya menjadi tantangan yang paling sulit kalau yang tesis di perusahaan. Cuman uh, mungkin benefitnya kalau tesis di perusahaan biasanya karena intern, itu ada uh, ininya ya, uh, benefit gajinya dan lumayan biasanya intern itu kalau aku nggak tahu uh, umumnya berapa tapi bisa dari 500 euro sampai 800 euro per bulannya kalau untuk uh, magang sebagai intern dan sambil uh, tesis dan biasanya di lowongan kerja Uh, yang dipublish di website, website itu udah dispesified mana lowongan kerja yang bisa dijadikan uh, tesis project gitu uh, biasanya mereka di, di informasi lowongan kerjanya sudah di di, di dispesifikasikan kalau bisa dijadikan project dan itu uh, banyak sekali dan kebetulan karena di Eindhoven seperti tadi yang aku jelasin uh, industrinya cukup tinggi jadi banyak sekali uh, kesempatan untuk mengambil uh, tesis di perusahaan karena banyak sekali pilihan-pilihannya dan di kota-kota lainnya juga banyak banyak beberapa teman yang uh, dia mengambil tesis di perusahaan yang kotanya di luar dari Eindhoven gitu. jadi peluangnya sangat uh, terbuka seperti itu mungkin kalau untuk seperti itu yang bisa uh,